Kenakan tiga jenis candlestick pattern boleh mengelakkan anda dicuci keluar daripada institution? Hmm. Hai, saya Mr Alex daripada Home Richard hari ini nak berkongsikan sama anda, kenapa banyak orang senang dicuci keluar dalam pasarannya, dengan tak boleh pegang saham sampai profit yang maksimal, so kita untuk sekarang ni nak berkongsikan sama anda tiga jenis candlestick pattern dia punya corak je yang sentiasa institusi atau jerung yang pakai punya untuk cucikan orang ke So kita terus untuk tengokkan kita punya screen sekarangnya. Sebelum kita mula, so kena beritahu sama anda siapa jerung atau institusi yang kita kena diikutkan. Sebab kenapa? Banyak orang cakap sama saya, "Eh, dia nak ikut jerung, dia je, nak ikut jerung tapi sampai akhirnya dia pun tak tahu siapa jerung dia atau institusi Okey, so sepatutnya untuk sekarang ni Kita kena tahu Sekarang adalah stockholder Untuk pemegang yang untuk Sekarang punya situasinya Okey, so ini adalah tindakan-tindakan yang biasa Untuk jeruk akan tarik tarikkan punya Keuntungan Banyak sekarang dekat sini Kita boleh nampak 20 hari boleh dapat untung Lebih tua daram 260% Daripada RM4 sampai RM15 Dengan yang shh, Bermacam-macam Macam gini juga 88 hari Boleh dapat Rezeki dalam 73% Macam mana untuk tangkapkan Counter Macam mana kena ikutkan Jerung yang betul Untuk baru boleh Berbantukan Dapatkan profit yang Maximal Atau rezeki yang Maximal ini Okey So ini sekarang Kita kena Kenalkan sendiri dulu You jangan sentiasa Untuk ada pemikiran Yang ada dalam sini Wah oh, Sebab contohnya Wah sudah tinggi dah Sudah mahal dah atau sudah takut dah Banyak orang sepatutnya biasa Kalah sebab diri sendiri saja Mengatasi kesilapan Dengan pemikiran yang berpugat-pugat Macam begini Kita sekarang ini Kenakan jerung So kita boleh elakkan daripada Tersangkut Daripada sini, kita boleh nampaklah Banyak kawan-kawan dekat sini mungkin sentiasa nampak berita-berita Ui, sekarang dia ada keluar banyak berita untuk yang bermacam-macam Oh, dulu dia dekat sini, nampak tak? Jerome, dia memang orang yang kejam juga Dia punya keuntungan biasa pun daripada kita So, kalau kita punya rugi adalah dia punya keuntungan So, bermacam-macam punya cara macam ini Boleh mengelakkan anda untuk termasuk dalam kesilapan So, ingatlah semua cara-cara atau ciri-ciri yang sentiasa jerung yang berlaku kan anda boleh elakkan daripada risikonya Okey, so contohnya dekat sini Ui, you boleh tahu ini adalah beraturan pausu, dekat sini contohnya kita ambilkan beraturan ini ambil sebagai macam support dan resistance anda boleh cakap, kalau kalang-kalang mereka boleh cancelkan itu order bila-bila masa sahaja so jangan ikutkan harga yang beratur sebagai harga untuk masuk atau keluar Okey, dengan sekarang ini juga kita panggil sebagai pump and dump. Satu kali dia pump dengan sangat tinggi, satu kali dia crash sangat bawah dia. So, bersamaan dengan break up yang pausu macam begini. Okey, so ini adalah semua yang trap-trap yang untuk jurum biasa dia tangkap orang punya ciri-cirinya. Okey zona so ini juga. Volume besar bersamaan dengan break up. Okey so dekat sini you boleh nampak. Semua volume besar sepatutnya adalah tempat yang kita sepatutnya jangan libat diri. Sebab kenapa? Sebab anda punya cost sudah berlain, sudah jauh daripada sekarang punya pelabur yang ada dekat dalam. So kalau anda nak carikan satu tempat yang selamat untuk pergi berlabuh adalah masuk masa dia punya volume sudah jadi rendah. So dekat sini pun sama juga, wah kita boleh nampak sentiasa pengarah beli-beli atau company self beli-beli. Ah, so inilah ciri-ciri macam berdeka juga banyak nampak tak? Oh, jebatnya beri dekat sini counter dia satu kali tapi jebatnya beri ini saham tak berhenti jatuh juga. So inilah ciri-cirinya. So elakkan sentiasa kalau anda masih pakai cara macam begini untuk carikan counter untuk pergi berlagu untuk hari ini, aku nak berkongsikan sama anda adalah tiga jenis punya candlestick yang macam begini untuk membantukan anda elakkan daripada risikonya. Yang pertamanya, contohnya dekat sini adalah morning doji start. Dengan kita di sini adalah bullish engulfing sandwich dengan rising tree ini adalah semua ciri-ciri yang untuk biasa uh, jurum untuk tangkapkan orang punya so, tapi dekat sini saya boleh cakap, dia masih sehat, sepatutnya adalah masih holding dengan jangan keluar. Atau you boleh carikan ini semua symptom sebagai untuk kita punya Average up Contohnya dekat sini If morning start Eh dia buatkan satu hari tak bergerakkan Okay so banyak orang suka keluar So dekat sini dia akan sambung tarikh lagi Dekat sini pun sama Orang nampak bearish engulfing Satu kali bearish engulfing Banyak orang pun ada keluar juga Tapi dia nak sambung naik lagi Dengan ini raising three juga bersama So, inilah contoh-contohnya untuk membantukan anda elakkan daripada pengsan sangkutnya So, macam mana untuk kita boleh carikan IP yang selamat Macam ini saja, kita boleh masukkan dalam kita punya MA5 kita setiap kali sudah pecahkan MA5 daripada bawah sampai atas. Ya, yeah, ini semuanya adalah tempat yang sehat. So, boleh nampak dekat sini. Boleh dekat sini. You boleh IP dekat sini. You boleh IP dekat sini. You boleh IP dekat sini. Atau dekat sini juga. So, inilah adalah cara-cara macam mana kita boleh carikan IP yang selamat untuk membantukan anda untuk tangkap. Dekat kaunter dan saham yang sihat untuk masa yang ter, tersingkat untuk dapatkan rezeki yang terbesar. Untuk yang last sekali, ingatlah untuk subscribe kami YouTube sekarang untuk mendapati kita punya notifikasi kelas yang selanjutnya. So, kita biar kelas hari ini pun sampai ini sahaja. Jangan lupa untuk tekankan like sekarang. So, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.